Sesi di lingkar sama Nih guys yang lagi beinai. Ini Nih putri. Putri apa? Putri dayang dayang. Putri raja Kami. di laut. <laughs> Lagi dinai. Katanya sudah membengkak besok di diyah membengkak. Banyak agen. Mediroma Inur kok. Mm Heeh. -hmm. Ma Inur juga enggak tahu dia. <laughs> Lawan. Ma Inur enggak pernah kawin dia. Enggak ngerti. Gimana? <laughs> ya, Dimasuk di YouTube. Halo biar tenel. Halo, nanti kena nanti. apa plak kena api urusan nggak ada urusan. ngapain sih kena apiku ke youtubeku? wah. ngapa pula youtube? Gitu. jangan dibuka paketnya. nih guys. Ini malu malu guys. Malu, malu loh. siapa namanya? tahu. santri. santri ini tapi rumah Kampang, kami kapal nggak goyang-goyang. Nah, rumah kami Ay, siapa yang tutup mata tuh? <tuk> Anak rumah kami, kue. ini pengantin <tuk> baru diinai guys. Hmm, dari ujung kaki sampai ujung rambut diinai. Bu berapa? Capek apa? Oh, penural bagi tugas Oh, Pak, ini. ini dulu. Tentukan ini enggak sama rata. Ini kita buat ini pinggirin ting. Mbak. Nih, bibik nih. Nih. Bibiknya Pina juga. Hmm. Di BLM pau di di sini, lo, Bang. <laughs> Ayah mah dari situ. Nanti coba di dicari ikut di timping-pingan anak. Nol apa? Eh paman Itu mama. Paman, Eh hidup aku Persiapannya guys, telur. ada ikan ini sarapan.